Baru-baru ini Sule membawa seorang wanita di dalam mobilnya. Ungkap sosok wanita tersebut yang kini merawat dirinya. Siapa ya? Pasca cerai dari Natalie Holser, Sule sempat menutup diri. Sang komedian mengaku fokus untuk mengurus anak-anaknya. Bahkan, Sule mengaku belum mau menjalani hubungan serius meski sudah banyak yang menggoda. Kini secara mendadak, Sule membawa wanita di dalam mobilnya. Bahkan Sule memperkenalkan sosok wanita yang bersamanya itu. Sule mengaku sosok wanita tersebut adalah yang merawat dirinya saat ini. Siapakah sosok wanita tersebut? Benarkah Sule sudah move on dari Natalie Holzer? Kalian penasaran? Simak terus video ini. Baru-baru ini, Sule memperkenalkan sosok wanita tersebut dalam video terbarunya. Dalam video tersebut, setelah menyempatkan menelpon baby Azam, Sule menjelaskan kegiatannya hari itu. Ia mengaku dirinya akan ke suatu tempat untuk perawatan. Kemudian video beralih saat Sule sedang dalam perjalanan menuju tempat perawatan tersebut Saat ditanya asistennya Anton kemana Sule akan pergi secara spontan Mantan suami Natal itu menunjuk ke arah belakang Gak tahu tuh tanya dia ujar Sule sembari tersenyum Kemudian kamera pengarah kepada sosok wanita yang ditunjuk Sule tersebut Ternyata Sule membawa wanita di dalam mobilnya Ya, sosok wanita tersebut tak lain adalah satu di antara karyawannya bernama Eca. Cha mau kemana hari ini? Tanya Anton asisten Sule Sontak wanita tersebut menjawab bahwa dirinya akan pergi ke klinik perawatan Eca mengatakan dirinya mengantar Sule melakukan perawatan wajah Kemudian Anton berseloroh yang tumben Eca ikut numpang di mobil Sole. Sole berseloroh mungkin Eca belum memiliki mobil. Eca pun meminta doa kepada bosnya itu agar dirinya juga bisa membeli mobil secepatnya. Sole pun mendoakan harapan karyawannya tersebut. Anton kembali menggoda Eca agar kanya itu tak gonta-ganti pasangan. Eca pun menegaskan bahwa dirinya tipe wanita yang setia Jadi guys pengen tahu siapa yang merawat aku Nah ini beliau Eca guys Ujar Soleh dikutip dari Sule family pada minggu 18 September 2022 Kemudian Sule menjelaskan kini dirinya perawatan karena alasan kebutuhan kerja karena dirinya kerja di depan kamera, wajahnya perlu perawatan. Sule menjelaskan, selain perawatan, Eca juga yang menyiapkan makanan serta jadwalnya.